Hai semua, jumpa lagi. Kali ini aku akan membuat sarapan yang lezat dari campuran pisang dan energen. Ini jadinya enak banget. Walaupun cuma diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer, hasilnya tetap empuk, loh. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara buatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar bisa selalu update video-video terbaru dari channel ini Siapkan kurang lebih 5 buah pisang ini beratnya kurang lebih 300 gram Pisangnya ini udah mateng banget ya Kemudian campurkan dengan 2 bungkus energen di sini aku pakai rasa vanila Lalu lumatkan pisang menggunakan garpu hingga halus atau bisa pakai apa aja yang penting pisangnya lumat. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar, masukkan 3 butir telur. Lalu tambahkan 10 sendok makan gula pasir, kalau tidak suka manis bisa dikurangi gulanya. kurang lebih satu sendok teh vanili aku pakai yang cair aduk menggunakan whisker hingga gulanya larut setelah gulanya larut kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi aduk lagi menggunakan whisker hingga tercampur dengan rata Lalu tambahkan 10 sendok makan munjung tepung terigu Setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda Aduk hingga adonan tercampur rata Kemudian tambahkan 50 gram margarin ditambah 50 ml minyak goreng Margarinnya ditambahkan dengan minyak Lalu dipanaskan hingga margarinnya cair Untuk cara melelehkan margarin atau mentega yang benar Bisa lihat tautan yang aku sertakan di deskripsi ya Setelah adonan tercampur rata Tuang adonan ke dalam loyang Di sini aku pakai loyang pizza Ukuran diameter 26 cm Yang sudah aku olesi margarin Dan dilapisi dengan kertas minyak Kemudian hias dengan irisan pisang hirisan pisangnya tipis-tipis aja ya biar tidak tenggelam kalau mau polos aja juga nggak apa-apa kemudian panggang kurang lebih 30 menit suhu 170 derajat celcius atau hingga matang Alhamdulillah kuenya sudah matang ini masih panas banget ya kita potong dulu biar teman-teman bisa lihat gimana teksturnya tekstur kuenya ini empuk banget ya rasanya manis dan legit pokoknya enak banget yang doyan makan pisang wajib coba ini sekian dulu video kali ini semoga suka dan bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya dah